Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Bunda Lesti dan Papa Bilar tentunya. Menemani santai pagi kalian saat ini tentu Bungi Min menyuguhkan info-info spesial dari Lesti dan Rizky Bilar. Di kabar pertama, persahabat ya, kita ditahui dengan kabar yang sangat membahagiakan sekali informasi dari Habib Usman Mengenai masalah umrohnya Lesti dan Bilar Alhamdulillah kita mendapatkan kabar bahagia Idola kesayangan kita, persahabat, ya, akan berangkat umroh insya Allah Itu akhir Desember Alhamdulillah, persahabat, yang mudah-mudahan Niat baik dari Lesti dan Bilar dilancarkan dan dipermudah Amin, hanya bisa mendoakan yang terbaik ya apapun Niat yang tentunya dilakukan oleh Leslar itu berjalan dengan lancar. Amin. Kita lihat juga bersahabat kalimat caption yang dituliskan. Oleh aku rasa Anaskales24lar semoga pas momen ultah Abang L di Mekah semoga dilancarkan. Amin. Mudah-mudahan ya bulan Desember pas banget nih dengan ulang tahunnya Abang L. Semoga aja ada kejutan baik dan kabar bahagia yang kita dapatkan langsung dari Lesti dan Rizky Bilat. Kemudian juga persahabat ya kita lihat di beberapa tanggapan komentar di sini banyak sekali respon dan tanggapan yang positif Di antaranya dari akun Feli Febi mengatakan Bismillah dilancarkan perjalanan umrohnya selalu diberi kesehatan sama Allah untuk Leslar dan keluarga Amin Hanya bisa mendoakan yang terbaik ya untuk idola kita Kemudian juga persahabat kita simak di IG-nya Lesti Unscore Official Papa bilar aja, persahabat jadi wawancara mengenai berangkat umroh itu minta doanya aja secepatnya. Bisa tentunya berjalan dengan lancar untuk niat baik. Papa bilar, Bunda Lesti, untuk berangkat umroh doakan secepatnya. Kata Papa B dan itu adalah salah satu cita-cita Papa Bilar dari dulu. Persahabatnya ingin berangkat umroh, dan bismillah semoga. Untuk Papa B Bunda Lesti, niat baiknya dilancarkan dan dimudahkan. Amin. Kemudian juga, persahabat, kita sentimak dengan igasnya Bu Fir. Tiga jam yang lalu, persahabat. Memposting sebuah kalimat, Bismillah ya Leslar Entertainment. Wow, kira-kira ada apa nih, persahabat, ya? Apa mungkin ada kejutan baik yang kita dapatkan dari Leslar Entertainment? Kita lihat, persahabat, ya. Untuk berikutnya ada komentar dari postingannya Bu Fir. Amin, ada apa nih Bufir sampai tengah malam update? Wow, udah akan saja persahabatnya apapun. Tentunya kita selalu menunggu kejutan langsung dari Leslar. Tentu kejutan baik dan kejutan bahagia dari Lesti dan Bila. Kemudian disimak juga diunggah guysnya Liz Bedri. Ini mengunggah momen persahabat saat foto freeway A.A.B. Mulyana Sofian dan tentunya calonnya Masya Allah udah mulai lancar ya untuk AAB ini Dan jangan lupa tanggal 18 kita mendapatkan informasi bahwa AAB ini akan melangsungkan acara akad nikah bersahabat ya Kita selalu berharap juga nih untuk keluarga besar bisa berkumpul dalam acara pernikahannya AAB ini Kita yakin Leslar akan kembali rukun, kembali bahagia dan pasti akan selalu memberikan kejutan untuk kita semuanya, Amin. Kemudian juga persahabat ya di sini ada tentunya postingan video. Ini nggak tahu postingan video lama atau baru. Yang penting di sini kita Salvok dengan kata-katanya Bunda Lesti kejora. Angkat bicara juga Bunda Lesti mengenai orang-orang. Yang tentunya selalu menyenggol nama Lesti Lovers Apalagi menyangkut nama Lesti Coba didengarkan dengan baik-baik persahabatnya -baik Ini ya Bunda Lesti yang langsung mengatakan Buat teman-teman yang ada di sini Setiap kali ada orang Mau siapapun itu nggak tahun sampai dia tahu satu satu persatu yang ikut campur sampai ikut campur ngomong-ngomong pakai masker masuk orang enggak jadi akan suruh keluar Gak. Itu persahabat ya pernyataan Bunda Lesti Kejora ingat dicatat jangan bawa-bawa nama Lesti persahabat ya Bunda Lesti sudah geram banget langsung dikeluarkan oleh Bunda Lesti Kejora jika ada salah satu fans yang tentunya membawa nama-nama Lesti dalam hal yang tidak baik persahabat ya, itu poin penting banget Mudah-mudahan ya, idola kesengan kita selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Kemudian juga, persahabat, ya, ada sebuah penyampaian yang sangat luar biasa dari Habib Hussein Al Jafar Hadar, persahabat. Ini saat podcast, membahas soal lesi Kejora yang selalu dicaci, yang selalu difitnah, yang selalu cara kesalahannya. Ini Masya Allah banget ya, penjelasan yang sangat positif dari Habib Hussein, persahabat, ya. Memang banyak orang-orang yang menyudutkan Lesti Kejora, tetapi di luar sana orang belum tahu apa yang dihadapi oleh Lesti. Dan tentunya, semua orang juga nggak mungkin sama dengan Lesti Kejora. Mentalnya luar biasa, Bunda Lesti Kejora bersahabat. Kita selalu mendoakan, mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu dikuatkan selalu diberikan kesabaran dalam menghadapi segala cobaan dan ujian. Kita lihat juga persahabatnya. Di sini banyak sekali tanggapan yang positif juga, Di antaranya dari akun Instagram Dava Anusker 29d mengatakan, betul banget. Kalau nggak ngerti dengan masalah orang lain, mending diam. Gak usah ikut campur. Simple kan? Ada juga persahabatnya tanggapan lain dari Jana 8474. Saya yang berada di posisi Lesti Maksudnya udah pernah lah Makanya saya mengerti apa yang Lesti rasakan Dan Lesti ambil keputusan tak jauh hanya rasa belas kasihan Dan ingin memberikan kesempatan Untuk dia bisa nggak berubah Itu beberapa tanggapan dari fans ya Mudah-mudahan Idola kesayangan kita selalu dilindungi Dari orang-orang yang tidak baik kita lihat jaga persahabat ya, tanggapan lain dari akun Nur hayati 21. Setuju banget dengarnya pendapat Ustadz. Terima kasih sudah beri pencerahan biar yang suka hujan pada dengar terutama artis yang suka roasting. Semoga lesa sekeluarga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin Hanya doa yang terbaiknya untuk les selalu keluarga, semoga dijauhkan dari orang-orang yang ingin berniat tidak baik.